Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers, di manapun kalian berada.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 Baiklah, para sahabat di kalian berada, untuk kabar terbaru di sore hari ini, perhatikan di unggahan Arafil yang terbaru bersahabat di akun Instagram pribadinya. Mengunggah sebuah postingan foto dua wanita yang sangat cantik, ya bersahabat ya, ada Mama Gigi ini dan Bunda Niwa, Bunda Kejora, bersahabat ya, luar biasa. Mudah-mudahan. Tentunya mereka selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, amin. Dan kita juga salvok sama kalimat caption yang dituliskan oleh Arafi. We love you, Rans, Leslar. Masya Allah banget, asyarat ya. Kalimat caption yang singkat, padat, dan jelas. Dan tentunya mempunyai banyak sekali arti yang sangat luas. Mudah-mudahan hubungan Leslar dan Rans selalu erat dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Dalam pusingan tersebut banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Leslar Go Public Mengatakan Masya Allah sayangku bersama idolaku juga Luar biasa banget persahabat ya Manjalita Cucok meong, kata tentang Leslar tuh luar biasa banget ya Penampilan dua wanita cantik ini mudah-mudahan acaranya dilancarkan Dan semuanya dimudahkan Amin Dan selanjutnya juga kita mendapatkan kabar terbaru nih soal Kakak Milar. Masya Allah, luar biasa juga nih Kakak Milar. Penampilan yang sangat luar biasa keren, persahabat ya, dan tentu di situ ada grup band ungu ya. Masya Allah, ada apa? ungu. Luar biasa ada ahrafi juga mudah-mudahan acara hari ini dilancarkan dan kita makin gak sabar melihat kekiutan keromantisan dari idola kesayangan kita. Doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu memberikan kejutan spesial untuk kita semua. Ini dulu informasi di sore hari ini baga bagaimana tanggapan kalian ke berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.